Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan LFH Channel. Kali ini saya akan membuat cemilan segar salad fruit salad buah. Ya, nah inilah bahan yang diperlukan untuk membuat salad. Mangga yang setengah ranum. Uh, buah pir, jeruk kecil atau jeruk santang, anggur, kemudian uh, susu kental manis, mayones, uh, kemudian uh, yogurt. Ya, yogurt, nah, yogurt ini uh, sesuai selera karena di yogurtnya macam-macam rasa, ya, yang paling... Keluarga saya suka yogurnya yang rasa leci. Jadi ketika nanti saladnya sudah siap diicip, wangi dan rasanya juga agak beda gitu ya. Kemudian keju untuk toppingnya. Seperti apa nanti hasil salad food bikinan RFH Channel? Yuk, mari tonton. Ya, inilah bahan-bahan yang sudah saya siapkan, sudah saya iris eh, menjadi potongan-potongan bentuk dadu. Di antaranya ini buah pir, kemudian buah mangga. Nah, ini eh, jeruk santang yang sudah dikuliti, kemudian irisan anggur. Eh, ada sedikit sisa itu ya. Topping apa sih kemarin itu topping puding, ada agar-agar jeli ya saya. Uh, campurkan nanti sedikit gitu ya kemudian kemudian ini uh, parut keju mayones um, yoghurt rasa leci kemudian ini susu kental manis yuk kita campurkan bahan-bahan tersebut ya nah ini saya taruh di tempat yang agak besar gitu ya biar nanti eh, bahan-bahannya teraduk dengan rata gitu Ini, masukkan mangga masukkan mangga kemudian buah pir ya buah pir kemudian jelly diaduk-aduk biar tercampur ya kemudian anggur kemudian ini jeruk saya buat Kemudian tambahkan mayones ya, mayones. Lebih banyak, lebih enak ini. Aduk hingga merata ya, tercampur semua bahan dengan mayones. kelihatannya seger banget ya apalagi dimakannya pas tengah hari gitu ya dalam keadaan cuaca panas lalu masukkan susu kental manis hmm. Oke. aduk lagi kemudian masukkan ini cimori jadi agak sedikit berkuah ya tidak terlalu kental biasanya enaknya diseruputnya ini airnya pas di suapan terakhir ya Iya, bila sudah selesai ya saya siapkan dulu nah ini salatnya sudah jadi Ya, caranya udah jadi. Saya kasih toppingnya dengan irisan keju. Oke, saya dekor juga dengan ini biar cantik. Dari anggur ya Diseling dengan irisan eh, Potongan ini ya Maksudnya potongan jeruk Nah seperti inilah Salad Buatan RFH channel Mudah-mudahan memberikan manfaat Ya Seperti apa sih rasanya Hmm Agar Asam-asam gitu ya itu saja olahan salad fried made in rfh semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe agar channel saya lebih berkembang terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah memberikan apresiasi sampai jumpa di konten saya selanjutnya Assalamualaikum